Mencantumkan hadis Rubba talil Qur'an Banyak yang baca Qur'an Yang hafal Al-Quran malahan Wal-Quranu yal'anuhu Tapi Al-Quran malaknat dia Kila manhum ya Rasulullah Ditanya oleh sahabat Siapa mereka ya Rasulullah Qala man lam yuhallil Ma hallalahul Qur'an Wa man lam yuharrim Ma harramahul Qur'an dia orang yang tidak menghalalkan Apa yang dihalalkan Quran Siapa yang tidak mengharamkan Apa yang diharamkan Quran Itu dia hafal Quran Bulak-balik dilaknat sama Quran Nabi yang bilang Makanya perjuangan kita Menegakkan syariat Islam ini Demi keselamatan loh sebenarnya Tapi kenapa ya ditolak ya Malah dituduh radikal <gantung> <jamais. gantung> <thirty? turw> <arrived> Para sepuluh sekalian, para kiai, para setit, para santri, para jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah yang saya hormati, pertama menghaturkan silaturahim kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim dan niat uh, belajar bersama. Menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, ya orang tua kita, serta Allah Ta'ala berikan kita Hidayah berupa ilmu yang manfaat, amin, ya rabbal alamin Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah <tuh> uh, <tuh> Ini dimanain perlafad apa? Uh, langsung aja berkata pakai kayak di Ren Muda iya kita coba ya Hai minta dulu dari syekhuna ini Bismillahirrahmanirrahim Kul katakanlah makulul kaul hadihi bermula ini itu sabili jalan aku kata-kata Allah menegaskan ke Nabi <coughs> <coughs> adu' menyeru siapa aku ilallahi kepada Allah ini adu' sebenarnya enggak ada alifnya ala basirotin di atas hujah dalil ana yaitu saya wa man dan orang yang ittaba' yang mengikuti ittaba' yang mengikuti siapa man akan aku wa subhanallahi dan mahasuci Allah wa ma anak dan tidak ada bermula aku itu minal musyrikina termasuk golongan orang-orang musyrik kata Allah, katakanlah wahai nabi Muhammad, ini ini adalah jalan hidupku apa jalan hidupku? ad'u ilallah ala basiroh jalan hidupku adalah menyeru manusia agar taat kepada syariat Allah dengan dakwah Bukan hoax, bukan asbun, tapi ala basiroh Di atas argumentasi yang kuat <tuh> Anak, yaitu jalan aku Dan jalan wamanit tabahani Dan jalan orang-orang yang mengikuti aku <tuh> Ayat ini menjelaskan Jadi, menjadi umat Nabi itu tidak sah kalau tidak melakukan adu ilallah ala basirah tidak berdakwah tidak ngajak manusia taat kepada syariat Allah kalau Nabi bilangnya ana wamadtabani ya. subhanallah wa ma ana musyrikin Bismillahirrahmanirrahim wa annahada dan sesungguhnya ini kata Allah ini itu sirati jalan Aku yaitu Islam ya Mustaqiman Sambil lurus Fattabi'u maka ikutilah Siapa antum hu akan siroti Walatattabi'u Dan jangan mengikuti siapa antum Asubula As akan jalan-jalan Fattafarroqo maka menjadi Asalnya adalah Fattatafarroqo Asalnya Fattatafarroqo Fattatafarroqo maka menjadi Berpecah siapa Eee. Fata farroko mangka Menjadi terpecah Bentar Fata farroko mangka Fata Mangka menjadi terpecah Sebentar ya Kenapa tidak Fata farroko nanya. Bikum dengan kalian Nih PR ya nanti An sabilihi dari jalannya Allah. Dan bermula yang demikian itu ayat tabi'uh walat tabi'us subul. Itu waso telah wasiat siapa Allah kum akan kalian bihi dengan dalik. La alakum supaya ada uh, kalian semua itu tak Bertakwa siapa kalian semua Ini tarkib fata Farukhnya nanti Ada muskil sedikit ya Pengertiannya adalah Kata Allah ini Islam adalah Jalanku Lurus dia Maka ikutilah Islam Kalian jangan mengikuti Jalan-jalan Lain di luar Islam Jumlahnya banyak Itu yang bisa menyebabkan kalian akan semakin pecah dan jauh dari jalan Allah Itulah wasiat Allah kepada kalian Supaya kalian semua selamat Di dalam tafsir Ketika Nabi mentafsirkan ayat ini Itu Nabi membuat garis, garis lurus Hadisnya dari Ani bin Mas'ud garis seluruh satu di tengah. Terus Nabi bilang hada sabilullah. ini adalah jalan Allah yang satu ini. Suma wa an yasari. Terus Nabi membuat garis-garis yang banyak di kanan dan di kirinya. Suma kala subulun. Ini yang dimaksud dengan subul di surat al-an'am. ayat 153 ini, ini subul ini jadi sabil itu cuma satu, jalan Allah ini, ya, subul ini banyak liquli sabilin minha, masing-masing subul ini nun ada setannya ya da'u ilaihi yang mengajak manusia untuk ke kesini jadi banyak itu sekulerisme, liberalisme ya Kapitalisme, demokrasi itu subul Bukan sabilullah, bukan Siroti, bukan Tapi apa? Subul Maka siapa yang mengikuti subul Bukan sirot, siroti yang satu ini Bukan sabil yang satu ini Maka dipastikan Semakin jauh, semakin pecah ya, Semakin jauh dari Allah jadi siapa saja yang mengajak bukan kepada syariat Allah, bukan kepada Islam, dia namanya setan, pak ya. Likulis subulin, sabilin minha, syaitonun Ya sekali lagi yang mengajak kepada selain Allah, kepada selain syariat Allah, itu apa namanya, pak? Bukan subul, <tid> setan. <tid> nya kata nabi likul sabili minha syaitanun yadu ilaihi alhamdulillahirabbil alamin enggak saya mainin ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam selawat dan salam semoga tetap atas uh, pimpinan para rasul imamnya orang-orang bertakwa baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang berdakwah dengan dakwahnya dakwahnya Nabi wal tazama bitariqotihi berpegang teguh dengan tarikohnya Nabi wa tarasama khutah dan menetap di langkah-langkahnya Nabi sama ni dapat doa salawat salam untuk mereka semua wa ja'alal akidatal islamiyata asasan Oke, okay. ini jalannya ja kembali ke man, manda'ah Orang bid'ah Orang-orang yang telah menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi pemikirannya. Kebagian doa, salawat salam untuk mereka. Walhalalal walharomamikiasan kita sorufatihi dan orang-orang yang telah menjadikan halal haram sebagai standar untuk semua pergerakan hidupnya Ini doakan ya wal syariata syariyata musayyiratan li'a'malih dan orang-orang yang telah menjadikan syariat islam sebagai penentu yang menjalankan amalnya jadi kalau islam ngebolehin dia jalan kalau islam gak ngebolehin dia diam gitu ya Orang-orang yang telah menjadikan syariat Islam sebagai batas, dobit ya Untuk standar semua perkataannya dia Salat salam untuk mereka semua, amin. Amma ba'du Iqamatul khilafah bermula Menegakkan khilafah Itu qadiyatul muslimina tuntutannya orang muslim, semua almasyriyati maaf, almasyriyatu yang bangsa mendasar fil alami di dunia ajma'ah yaitu semuanya alam penegakan khilafah merupakan kebutuhan kaum muslimin yang mendasar hmm, di seluruh dunia jadi di, di Palestina pun kebutuhannya bukan dikirimin indomie sama selimut ya dan obat-obatan walaupun itu butuh tetapi yang dibutuhkan banget adalah tegaknya khilafah karena dengan itu Israel bisa diusir demikian juga di Suriah di Indonesia juga di Indonesia itu kebutuhan pokoknya para jamaah kebutuhan mendasar ya itu bukan dibangunin masjid lagi sekolah lagi, pesantren lagi meskipun itu perlu tapi tanpa khilafah tuh masjid kagak boleh ngajarin Islam yang sebenarnya ya gak ada khilafah mah tetap Islam cuma jadi teori boro-boro jadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat buat Habib Rijik aja kagak bisa iya benar ya untuk ulama, untuk habib, untuk duriah rasul yang pejuang aja Islam nggak bisa membuktikan rahmatnya. Kenapa? Karena khilafahnya nggak ada. Innal qodiyata sesungguhnya kebutuhan almasyriyata yang mendasar lil muslimina bagi kaum muslimin fil alami di seluruh alam. Ajma'aya itu semuanya alam. Itu ia bermula al qodiyah itu iadatul hukmi mengembalikan hukum. Bima dengan perkara yang anzalah yang telah menurunkan Ayhu akan ma' siapa Allahu Allah Antari ki ikumatil khilafati dari jalan menegakkan khilafah Wa nasbi khalifatin dan membaiat mengangkat khalifah lil muslimina bagi kaum muslimin uh, uh, Yubayau yang dibaiat siapa khalifah al amali Untuk mengamalkan bi kitab dengan kitabullah wa sunnati dan sunnah rasulnya Allah jadi sesungguhnya kebutuhan mendasar kaum muslimin di seluruh dunia pada jamaah bukan memulihkan ekonomi seperti digembur gemborkan banyak orang Ya, walaupun ekonomi perlu tapi buat apa ekonomi diusahakan pulih tapi syariat islamnya tidak tegak Nggak bakal pulih-pulih, tetap bakal krisis Bukan insya Allah, demi Allah Apa kebutuhan mendasar kaum muslimin di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Adalah mengembalikan hukum Agar berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan Yaitu Al-Quranul Karim. Caranya gimana? Tegakkan khilafah Teng Apa? Tegakkan khalifah bagi kaum muslimin, yang nanti dibaiat, dia menjadi pemimpin, dibaiat, urus tuh rakyat. Bikin tabila, wasur, rasulih hukumnya pakai Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekarang nih, 2019-2024, ya Allah, pemilu melulu, ya. pemimpin disumpah, disumpah, gitu ya. <tuh> Uh, buat memimpin negara tapi tidak dengan kitabullah tidak dengan sunnati rasulullah maka demi Allah Allah tidak ridho makanya siapapun pemimpinnya demi Allah pasti krisis terus ya. karena itu jawabannya ini bang mau presidennya Kiai mau wakil presidennya Kiai mau penasehat presidennya Habib ya. Tapi hukum yang diterapkannya bukan kitabullah dan sunnah Rasulullah percuma kata orang Cikampek walau kejo, walau kejo tuh boros biaya puluhan triliun yang sekarang ini 2024 katanya 125 triliun silahkan cek di Google untuk menghasilkan apa untuk menghasilkan konon katanya para pemimpin yang akan ngurus negara tapi tidak pakai Quran dan sunnah maka tersesat. Kata Nabi apa? Taraktu fiikum amrayni itu. Ma ta masaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatar rasuli. Aku tinggalkan dua perkara Selama kalian berpegang dengan keduanya Maka kalian tidak pernah akan tersesat Mahfumu falafahnya apa? Kalian menyelisihi Quran Sunnah Pasti kalian tersesat Ini nisbat ke orang Maka negara juga begitu Kalau negara pengen tidak tersesat Terapkan Quran Sunnah <tuh> Kalau tidak menerapkan Quran Sunnah Pasti tersesat Nabi yang bilang Alangkahnya maka sering disebutkan, sering diingatkan kita itu bukan cuma butuh siapa yang memimpin, tapi butuh apa yang dijadikan hukum. Jelas majemuknya. Uh, Liuh dima supaya meruntuhkan siapa Khalifah, Andi Matal Kufri akan hukum-hukum kufur, undang-undang kufur. Wa doa dan menempatkan siapa Khalifah al Islami akan hukum-hukum Islam, maka naha e, akan tempatnya. al Islam mau di atap e, akan tempat penerapan watan fidi dan tempat pelaksanaan. Jadi, khalifah itu penting di gitu ya, untuk ngurus negara berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang dengan itu, nanti hukum kufur runtuh hilang tidak seperti sekarang hukum kubur tegak hukum islam hilang ya menempatkan hukum islam mau tatbik wa tanfid sebagai hukum yang dilaksanakan yang diterapkan bukan cuma teori aneh para jamaah kita ini katanya sudah hud RI ke 77 itu belum pernah pak Menerapkan syariat Islam walaupun sehari doang Buang hukum jahiliyah sehari gitu ya Terapkin nih syariat Islam sehari Belum pernah sampai sekarang Jadi sampai sekarang pada jamaah yang dipakai di Indonesia ini apa Membuang syariat Islam Menerapkan hukum jahiliyah Kebalik ini Kebalik Masya Allah Siapa yang celaka di negara yang seperti ini, para jamaah? Yaitu siapa saja yang setuju, setuju, apalagi mempertahankannya. Loh, gak boleh dirubah, nih, udah harga mati. Ini kayak begini, nih. Itu artinya dia meridoi, menyetujui tegaknya hukum jahiliah. Maka, saya punya keyakinan berdasarkan dalil-dalil yang saya baca orang itu kalau tidak mati dalam keadaan kafir dalam keadaan syirik itta khulu ahbarhum waruhbanahum arba'amin dunillah walmasiha bna Maryam wa ma illa liya budu ilaha la ilaha illahu subhanahu anma risrikut surat at-taubah menyebutkan bahwa kata Allah orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mentuhankan para rahib dan pendeta mereka nah ketika Rasulullah membacakan ayat ini ada seorang sahabat uh, mualaf dari Nasrani namanya Adi bin Hatim ya Rasul kenapa ya ayat ini kok bilang Nasrani mentuhankan pendeta padahal waktu saya dulu di Nasrani belum masuk Islam gak pernah sujud sama pendeta terus nabinya balik bertanya bukankah saat itu kebiasaan para pendeta menghalalkan yang diharamkan injil mengharamkan yang dihalalkan injil lalu diberlakukan kepada jamaahnya dan jamaahnya setuju kata adi bin hatim bala ya rasulullah betul itu terjadi faqala fatil kaibadatuhum kata nabi itulah yang disebut dengan nasrani mentuhankan pendeta Syrik hukumnya. Nah di Indonesia cocok apa enggak Dengan kejadian kayak begitu Nakunya sih bertuhan kepada Allah Tapi Qurannya apa yang halal diharamkan Apa yang haram dihalalkan Kemudian dijadikan undang-undang Buatan anggota DPR itu Bertentangan dengan Quran Diberlakukan kepada rakyat Indonesia Rakyat Indonesia nya is oke okay. Jadi udah Clear Gak bisa dibantah oleh karenanya maka Supaya kita tidak terpoliskan Mati syirik Mati kafir gitu para jamaah Ini mesti nih minimal ada ingkar Dengan semua syariat Di luar syariat Allah Dan ada kerinduan Untuk tegaknya syariat Allah Selangkah kemudian Berjuang bareng-bareng Negakin syariat Allah Buatnya lematin akidah kita Karena kalau kita nggak begitu di hadapan Allah Kita nggak punya hujah dia ngomong, wama kita buka, nggak bisa dia ngomong Al-Quranu Kitabi atau al Alquranu imami di dunia na minkum uh, cicing wahe, <laughs> gitu jelas saja ya. Jadi perjuangan kita ini, masya Allah, perjuangan tertinggi, paling elit, ya paling top. Kalau ditanya apa cita-citamu mujang saya pengen menghilangkan semua hukum jahiliah yang numpang di bumi Allah tidak tahu malu untuk diganti dengan syariat Allah sebagai tuan rumahnya takbir. Oh. Gitu. Tapi itu nggak bisa tanpa khilafah nggak bisa syariat Allah Islam tanpa khilafah itu nggak bisa ya nggak bisa artinya syariat Allah tanpa kekuasaan itu mustahil. Nanti ayatnya banyak <tuh> dan memindahkan status siapa si khalifah Albilada akan negeri-negeri al islamiata yang bangsa Islam dihuni oleh mayoritas yang beragama Islam ila dari ila daril mestinya ada hidup ada ahli kalamnya ini ila daril islami kepada darul islam. Darul Islam itu negara Islam. Nah, buat sebagian orang Islam, Pak, ngedengar kalimat negara Islam tuh kupingnya langsung panas, terus merinding. Takut ditangkap, ngeri. <laughs> itu salah satu salah satu keberhasilan brand media-media kafir. Padahal yang namanya negara komunis, negara kapitalis itu ada, eksis hari ini di depan mata. Begitu ngomong negara Islam, orang Islamnya takut. Cuci otak berhasil. Maka kita adakan pengajian kayak begini, kita cuci lagi otak umat Islam itu. Ya, takut pak, dimana-mana ngomong negara Islam. Tuh. Padahal negara komunis ada, negara kapitalis ada. Giliran ngomong negara Islam, ngeri pak. Bismillahirrahmanirrahim Wa al Ay wa yuhawwila al akan masyarakat Fiha di dalam uh, Al-bila dal-islamiyah Ila mujtama'in Kepada Masyarakat Islamin yang bangsa islami Tadi itu pak Ila darin islamiyin mesinnya Ada yang nisbatnya Kalau nggak pakai yang nisbatnya Ila daril islam mestinya Salah cetak <tuh> Wayah dan e, mengemban siapa khalifah al Islam akan Islam risalatan akan risalah risalah dakwah ajaran dakwah diemban disebarkan ilal ke seluruh alam bidakwati dengan dakwah wal jihadi dan jihad. Jadi tugasnya khalifah pada jamaah nih perhatikan tugasnya khalifah adalah satu meruntuhkan andimat al kufri. 2. Men menempatkan syariat Islam di posisi yang sebelumnya ditempati oleh hukum kufur Jadi hukum kufurnya dibuang, hukum jahiliahnya dibuang Terus dihadirkan syariat Islam Tugasnya itu Makanya di dalam kalimat Tauhid kita baca La ilaha illallah Kata ulama Tauhid, la ilaha itu Artinya apa? Ihdam meruntuhkan nafi melenyapkan apa yang dilenyapkan? ilah semua yang dianggap ilah ilangkan semua lalu kemudian diisbat illallah yang diakui yang diterima itu cuma siapa? Allah nah harusnya juga begitu semua andimah semua syariat di luar syariat Allah itu harus dibuang Lalu kemudian hanya satu yang diisbat apa itu syariat Islam syariat Allah makanya <tuh> tidak ada Tuhan selain Allah mestinya tidak ada syariat selain syariat Allah nggak jadi kalau cuma tidak ada Tuhan selain Allah syariat syariat apa kata gua nggak boleh itu namanya nggak nafi isbat makanya di dalam ayat disebutkan Siapa yang kufur kepada togut dan beriman hanya kepada Allah? bil Orang ini sungguh telah berpegang dengan agama yang diibaratkan sebagai tali yang kuat. Jadi, nggak bisa, Pak. Isbat, isbat, isbat, isbat, itu apa Allah? Oke. Okay. Ilah yang lain juga yes Syariat Allah yes Syariat jahiliyah juga yes Gak bisa itu namanya isbat-isbat <tuh> Jadi harus ada yang dibuang Ini tugasnya Khalifah itu tadi Membuang Syariat kufur Hukum kufur, hukum jahiliyah Kemudian menetapkan syariat Allah Jelas Pak Jamaiyah Kemudian memindahkan Memindahkan ini, Pak, nih ya, negeri-negeri yang dihuni oleh mayoritas Muslim. Nah, Kayak Indonesia, contohnya, biar ila darin Islamiin menjadi negara Islam. Apa negara Islam itu? Nanti ada tarifnya. Satu negeri yang di dalamnya menerapkan syariat Islam Itulah namanya Darul Islam Yang disebut dengan nanti lawannya adalah Darul Kufri atau Darul Harbi Apa itu? ad adalah allati tutobbaku fiha ahkamul kufri Satu negeri yang diterapkan hukum di dalamnya Hukum-hukum kufur Itu namanya Darul Kufri siapa yang benar mendefinisikan ini para ulama fuqoha nanti ke depan <tuh> gak bisa keburu-buru ya pak ya <tuh> ya kita hitung-hitung kayak ngaji di pesantren ya pak ya <tuh> kemudian wal mujtama fiha ila mujtama'in islamiin tugas khalifah berikutnya adalah merubah masyarakat di negeri-negeri kaum muslimin agar menjadi masyarakat yang islami ini malu pak ada cita ayam-cita yang ayam begitu <tuh> ya Masya Allah itu gue kalau dimintain KTP saya yakin pak orang-orang islam itu <tuh> tapi mujitamainnya gue hari ya Allah menjurus ke jinah, menjurus ke LGBT sek bebas Insya Allah, buatannya gede-gede, tapi jarinya keriting. <laughs> Insya Allah, <laughs> nah, terus. Berikutnya, Pak Tugas Khalifah, berikutnya nih, wa yahmila al-islamah risalatan tanilal alam. Jadi, khalifah itu tegasnya adalah menyebarkan Islam ke seluruh alam. Jadi, nggak bisa ngendep di satu negara beda wal jihadi dengan dakwah baik-baik. Ketika yang dakwahnya diperangi wah, sama orang-orang kafir, jihad, Jihad itu mananya perang. Perang di dalam Islam itu jihad tuh hebat banget, keren banget. Jihadnya tuh di dalam Islam dalam rangka apa? Meng menghilangkan penjajahan, menghilangkan penindasan, gitu, menghilangkan sistem kufur. Ya, karena pasti sistem kufur rakyatnya pasti sengsara gitu. Nah, jadi terus perang di dalam Islam tuh masalah negara lawan negara, eh, tentara lawan tentara, pak. ya tentara lawan tentara. Dan untuk orang non Muslim ya pak ya itu nggak usah takut dengan jihad karena di dalam di dalam Islam tuh jihad tuh, masya Allah itu menghilangkan sistem. Sistem buatan manusia yang sedang diterapkan oleh pemimpinnya untuk diganti dengan Islam. Adapun orang-orangnya nanti didakwahi masuk Islam, tapi ketika tidak mau tidak dipaksa. Tapi syariat yang berlaku adalah Islam. Sehingga nanti orang-orang kapir juga sama, pak. Pendidikannya gratis, kesehatannya keras, gratis, keamanannya gratis, terus listriknya gratis, semuanya gratis. Dengan demikian, pak, nggak usah diajak, mereka jadi ya fuhul. Nah, mereka akan merasakan Begini ya Islam Memanusiakan kami Enggak usah diajak mereka tuh, Masya Allah <tuh> Maksudnya diajak mah diajak Tapi enggak usah dipaksa Mereka pasti akan tertarik Bayangkan orang-orang kafir yang hidup Di negara yang menerapkan Islam Enggak ada pajak Enggak ada pajak Tanya kepada ncek-ncek itu Rupu itu Ya, dia punya pabrik di pabrik ada 5.000 karyawan kesehatannya yang nanggung bukan pabrik, pak. negara digituin pak. Kira-kira orang kafir mau nggak? Mau lah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu tugas Khalifah pak, tugas Khalifah. Hari ini nggak ada itu. Nah, wa bi tahdidi dan dengan membatasi kebutuhan al masriyati yang mendasar lil muslimina bagi kaum muslimin ya tahaddadu maka menjadi terbatas apa al hadfu konsentrasi perhatian al yang yajibu wajib apa ayu malak apa ayu amala hendaknya beraktivitas siapa hamalatud dakwati para pengembang dakwah al islamiyati yang bangsa Islam <tuh> ma melakukan beramal atau membuat kutulan akan partai eh kutulan akan partai politik kutulan akan partai-partai politik wahzaban wa dan akan jamaah-jamaah ahzab dan jamaah itu satu mana lita kikihi untuk membuktikannya si sebentar Littah kikih untuk membuktikannya si Allah konsentrasi tadi wabitali dan dengan uh, wabitali dan dengan uh, amal yang bersanding tata dudu menjadi terbatas apa atau rikotu jalan Allah tiang wajib wajib apa ayat seluku hendaknya menempuh siapa hamba dakwah h ha akan Allah ti untuk supaya sampai Ila tahkiki hadal hadfi Untuk membuktikan Mewujudkan konsentrasi perhatian ini Jadi Begini para jamaah sekalian Oleh karena kebutuh, ke apa Kebutuhan mendasar Kaum muslimin itu Sangat-sangat Tadi disebutkan ya Yang paling mendasar itu adalah Mengembalikan hukum Allah dengan cara menegakkan khilafah, maka konsentrasi yang harus diperhatikan penuh oleh para pengembang dakwah adalah membuat jamaah. Jamaah yang apa? Jamaah yang mampu membuktikan konsentrasi tadi. Konsentrasinya jangan pecah, yakni menghadirkan hukum Allah dalam naungan khilafah. cara yang harus ditempuh harus fokus gak boleh belok kemana-mana pokoknya kalau ditanya maunya apa aku pengen syariat Islam yang kafah dalam naungan khilafah udah titik di situ <tuh> harus fokus harus konsentrasi dan harus konaah konaah itu apa udah hanya ini gitu nggak ada aktivitas sampingan. Nah sekarang ini pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah ini yang disayangkan Jadi banyak potensi umat Islam kebuang, ya waktunya, ilmunya, <tuh> duitnya, bahkan banyak yang berguguran nyawanya dalam aktivitas-aktivitas yang nggak nyambung dengan apa. Dengan penegakan syariat Allah Di muka bumi Allah Banyak banget Padahal di dalam kitab Al-Asbah wa al, al Itu ada koidah. Imam Masubki mengatakan begini pada jamaah Ini orang kalau ditanya Pak, kamu agamanya apa? Muslim, Islam Oke okay. Apa hukumnya menegakkan syariat Islam? Misalnya dia bilang Wajib Wah, wajib terus hukum Islam sekarang sudah tegak apa belum? Enggak tegak, udah bagus tuh jawabannya dua. Tapi hari-hari kesibukannya tuh tidak ke sana, tidak ke upaya untuk bagaimana tegaknya syariat Allah. <coughs> Maka kata Imam As-Subki, al istigol bi maksud, I'radun anil maksud.' Kesibukannya kok yang lain-lain gitu Kalaupun dia ngisi pengajian Kisi pengajiannya jarang-jarang mengingatkan Bahwa kita harus berhukum dengan syariat Allah Maka itu hukumnya kata Imam as Orang ini sudah berpaling dari syariat Allah Kelihatannya aja ngaji gitu. Tapi tidak pernah tanda sampai ke kesimpulan Bahwa ini yang dibaca, yang dikaji harus diterapkan Tidak begitu maka itu disebut rodun anil maksud. <tuh> Makanya suka atau tidak suka, ini ngingetin para kiai sebenarnya, karena jarang-jarang yang ngingetin kiai itu <tuh> Ya karena orang kalau sudah jadi kiai biasanya langsung dianggap suci. Santrinya nggak berani negor, jamaahnya juga nggak berani ngingetin, takut kawalan. <tuh> nggak enaknya jadi kiai itu gitu pak bakal jarang orang yang berani ngingetin karena itu maka saya di banyak forum materi saya insyaallah banyak diarahkan untuk mengingatkan para kiai tapi bukan dari diri saya dari kitab saya nyampaikan ke mereka ada ayat yang menyebut gini Kul ukum bil amala. Katakan wahai Nabi Muhammad Sallallahu <tuh> Inginkan, inginkah aku kabarkan siapa orang-orang yang merugi amalnya? Kata Allah <tuh> Yaitu orang-orang yang ketika di dunia tersesat menempuh jalan tapi di kesesatan itu merasa dia sedang berbuat kebaikan perasaannya lagi menegakkan syariat islam ketika ngaji kitab fikih tapi begitu selesai bahas bab kisos di fikihnya dia bilang anak santri ya secara teori memang harus begini ya Orang ngebunuh ya harus dibunuh lagi kisos. Tapi ini sebenarnya hanya berlaku dulu ini zaman Nabi. Zaman sekarang nggak bisa, ya. Apalagi di Indonesia. Indonesia kan bukan negara Islam, Nah, Jadi, jadi ini nggak bisa, ya, anak santri. Ngomongnya begitu, pak kiai. Kalau saya santrinya saya angkat tangan, kiai, maaf saya tanya. Ini kata kiai nggak bisa diterapkan di Indonesia. Terus ngapain kiai ngajar Terus ngapain kiai bangun pesantren, ngajarin syariat Islam? Kalau kata kiai ini nggak bisa dipakai. Lebih dari itu, ngapain kiai maca Quran? Kalau memang kiai sudah menyimpulkan, ini Quran nggak bisa diterapkan ini. Itu banyak loh. Jadi konflik ya. Jadi ada ada trouble gitu Disarap sebagian para ustadz kiai, harusnya bilangnya begini kepada santri: "Itu santri ini yang kita baca, ini hukumnya wajib. Sampai detik ini baru bisa dibaca, belum bisa diterapkan. Kenapa? Karena ada masalah besar di negara kita, negara kita sekuler, kapitalis ngakunya beragama Islam tapi nggak mau syariat Islam. Ini tuh sama dengan komunis." Karena ngaku beragama Islam tapi nggak maku syariat Islam ujung-ujungnya hukumnya lari ke otak. Komunis juga begitu hukumnya pakai otak. Kenapa? Karena dia meyakini nggak aga, ada agama. Oleh karena itu para santri kalian punya pr besar gitu harusnya. Ya kalian tuh punya pr besar para santri. Apa? Kalian harus menjadi pejuang untuk merubah status ini negara yang tersesat seperti ini gitu. Sebagai bukti kalian bela kepada negara. Apa PR-nya? Rubah dari hukum jahiliyah ke hukum Islam. Dari sistem sekuler ke hukum Islam. Ini tugas wajib buat kalian para santri gitu. Caranya gimana? Tegakkan khilafah. nggak ada jalan lain. Tegak syariat Islam itu hanya dalam khilafah. Mustahil dalam demokrasi. Kalau orang pengen ngidupin syariat Islam dalam demokrasi, mohon maaf para jemaah, itu kayak orang nanam pohon beringin di gelas, hidup apa enggak? Hidup, tapi kagak bakal gede. Atau mohon ber nanam beringin di ember tuh di pot, hidup, hidupnya mah, tapi dia bakal diguntingin mulu, dibonsai, begitu para jemaah sekalian. Jadi hambatan-hambatan ini harus dirobohkan. Sebagai apa? Satu, harus pede. Ini sebagai tuntutan iman, tuntutan syahadat. Yang kedua, sebagai bukti bahwa kita bela terhadap negara kita. Karena yang dimaksud bela negara, mohon maaf para jamaah. Bukan ngapalin lagu kebangsaan, bukan ngejilatin bendera, bukan juga sujud apa, nyium-nyium bumi, bukan. Nabi itu membuktikan belanya, pembelaannya terhadap tanah di mana nabi dilahirkan. Itu caranya adalah nabi berjuang siang malam menghilangkan hukum jahiliyah mengganti dengan Islam. Jelas, Majama. Maka sampai ada perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau laqad kunna adallal khawmin Saya ini. Jadi Umar bin Khattab itu pelaku sejarah. Di dua zaman gelap dan Islam, kata beliau, adalah Kami ini dulu jahiliyah banget, hina banget. bil Islam. Kemudian Allah memerdekakan kami, memuliakan kami, memajukan kami. Kami jadi bermartabat dan terhormat bil Islam dengan Islam. Mestinya ini dicontoh. Dari jahiliyah ke Islam, dari terpuruk ke bangkit itu, dari terbelakang menjadi maju, dari krisis menjadi negeri yang aman, tentram. Umar bin Khattab yang bilang, Bil-Islam, dengan Islam. Dilanjut sama beliau, فَمَحْمَا نَطْلُبُ الْإِذَّا بِغَيْرِهِ maka apabila kita ingin kemuliaan digoyrihi tidak dengan islam adalah azallanallah maka Allah akan hinakan kita itulah Indonesia pengennya merdeka tapi membuang syariat islam akhirnya apa? mereka apa terjajah nih? Oh, Allah, terjajah banget pada jawa sekarang ini. merdeka pura-pura inginnya menjadi negara, apa? bercucuara, apa bercucuara, saya nggak ya, negara besar, mendunia tapi dengan cara bigoyrihi, tidak dengan Islam apa yang terjadi? Indonesia menjadi negara terkorup di dunia utangnya, kalau kemarin itu Sri Lanka cuma seribu, seribu Seribu kurang, seribu triliun Udah bangkrut tuh diambil alih aja. Indonesia udah tujuh ribu Belum plus hutang BUMN Dan ke swasta Itu tembus pak, lewat sepuluh ribu triliun Ya iya pengennya sejahtera Tapi tidak dengan Islam Yang terjadi terlilit hutang, itu pasti ya. Jadi kalau kita pengen bangkit tuh pada zaman sekalian Gampang, tinggal copy paste apa yang dulu dilakukan oleh Nabi buang Jahiliyah ganti dengan Islam otomatis langsung maju ini negara. Jangan sok pinter deh, <laughs> sok pinter ngalahin Nabi, tawarin syariat Islam kagak mau, maunya masih tetap aja hukum Belanda malahan. Gimana? Maka ini harus ini mumpung bulan Agustus nih, bilangin ke orang-orang kalau you bela, bela negara, ingin negara ini. Sejahtera, subur, makmur, aman, ya, berkeadilan segala macam. Sudah waktunya buang hukum jahiliyah karena ini biang biang keroknya ini. Ganti dengan Islam. Ini kata sahabat Umar loh. Ya? Salah seorang sahabat, Minal Ashroh Al Mubashshirin Abil Jannah yang sudah dijamin masuk surga. Jelas pak Jemaah, jelas pak Jelas itu yang lain mah belum dijamin ya. baik Bismillahirrahmanirrahim lanjut pak berapa jam kuatnya nih sambil ngopi oh ya sambil ngopi Bismillahirrahmanirrahim wali <tuh> dalika dan untuk mendapatkan itu hadal hadfi maksudnya yang bagi penting apa ma'rifat waqi'il muslimina mengetahui fakta kaum muslimin al-yawma di dalam hari ini wa waqi'il biladi ay ma'rifat waqi'il bilad mengetahui fakta negeri-negeri al-islamiyati yang bangsa islam artinya negeri yang dihuni mayoritas penduduk muslim wawaki'i ay ma'rifata wakid dar mengetahui fakta negeri fil biladi di dalam negeri-negeri al-islamiyati yang bangsa islam ilmu mujtamai dan mengetahui fakta masyarakat alladiyang yang isu hidup fihi di dalam alladiyang siapa al-muslimuna kaum muslimin hadhil ayyama di dalam hari-hari ini <tuh> untuk membuktikan konsentrasi tadi ya maka penting nih kaum muslimin itu mengetahui fakta-fakta. Apa yang harus diketahui? Satu, fakta kaum muslimin hari ini. Satu. Nanti akidahnya gimana, ekonominya gimana, pergaulannya gimana, segala macam. Nanti kitab ini itu akan membahas fakta. Karena mustahil kita bisa bangkit kalau kita tidak mengetahui ada fakta terpuruk makanya paling susah ngajak bangkit sama orang-orang yang ngomong begini pak Indonesia mah lagi baik-baik-baik kita pernah gak pak ketemu sama orang kayak gitu kamu tuh kurang bersyukur katanya segala-gala ngajak hilafah-hilafah kurang baik bagaimana Indonesia ini baik-baik saja lagi baik-baik-baik katanya gitu pak ya Allah ya Rab. mari kita buktikan fakta Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus mengetahui fakta. Nanti ke depan kitab ini akan membahas. <tuh> kan ini kitab judulnya adalah Manhadfitagir. Kita ini sedang menuju perubahan. Dan perubahan itu harus punya konsep. nggak asal ngandelin semangat. Enggak. Enggak <tuh> boleh juga sporadis. Dan salah satu yang membuat orang tergerak untuk bangkit, untuk berubah, itu pertama-tama menyadari dulu ada fakta yang memang rusak. Ini akan dibahas di kitab ini: satu fakta kondisi kaum Muslimin, ya, lokal maupun internasional. Kemudian, fakta masyarakat, kaum masyarakat, kaum Muslimin, seperti apa segala macam. Oh ya, kehidupan, ekonomi segala macam. Nanti dibahas. Wamin sama, wamin sama dan uh, itu setengah dari dari sana sama itu ya semisarah. Makrifatul Ah kami bermula mengetahui hukum-hukum asar iati yang bangsa syariah. Al mutaallikoti yang berhubungan apa al dikulidalika dengan semuanya tadi semua fakta tadi wa ma'rifatul hukmi dan mengetahui hukum asad yang bangsa syariat al mutaalliki yang berhubungan apa as apa al bil ijro'i dengan perjalanan allah yang wajib wajib apa itu mengambilnya allah di hialah didasar Kebutuhan ini almas syriati yang bangsa mendasar Nah termasuk daripada mengetahui fakta-fakta tadi Juga diantaranya harus mengetahui tentang Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan fakta yang rusak tadi Nanti dihubungkan Termasuk juga mengetahui uh, seputar hukum syariat Yang bergantung dengan bagaimana Yang yang berkaitan dengan bagaimana cara hukum ini jalan ya Untuk dijadikan dasar menuju uh, wujudnya kebutuhan mendasar tadi, apa? tegaknya syariat Islam kita bahas nomor satu nah, selesai itu istirahat dulu pak nomor dua <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim satu amma wakiul muslimina adapun bermula faktanya kaum muslimin itu fa'innahum maka sesungguhnya al-muslimin <coughs> <bir -rogmi, coughs> meskipun ya, min kaunihim <coughs> dari adanya si al-muslimin itu muslimina khobar, kana, khobar kaun itu fa'innahu khobar dari inna, innahum itu fa'innahu maka sesungguhnya keadaan itu yusayithiru membelenggu alaihim atas al muslimin apa kholitun percampuran minal afkari <coughs> dari pemikiran-pemikiran <coughs> wal masyairi dan perasaan-perasaan al islamiati yang bangsa islam wal gorbiyati dan bangsa barat dan bangsa barat wal istirokiyatin bangsa sosialis wal qaumiyati dan bangsa panatik kaum kesukuan Walwawatoniati dan uh, panatisme nasionalisme, wal iklimiati dan bang, panatik uh, iklimiyah wilayah, ya, wal madhabiati dan panatik madhab atau ifiati yang bangsa golongan baik. Adapun fakta kaum muslimin hari ini ya -mana. di mana-mana, diantaranya di Indonesia kita lihat sendiri kita dengar sendiri apa. Meskipun mereka berstatus atau berperasaan sebagai muslim Namun akan tetapi mereka dibelenggu Oleh apa adanya percampuran Pemikiran Islam dengan pemikiran barat Bahkan pemikiran sosialis Pemikiran nasionalisme Pemikiran fanatik madhab Perasaannya juga begitu, ada perasaan Islami dikit, tapi tercampur dengan perasaan apa? Algorbia Barat, kufur maksudnya, Sosialis <tuh> gitu. <tuh> nah, salah satu perasaan yang Islami itu apa? Salah satunya para jamaah, rido karena Allah, benci karena Allah. Ridho dengan iman dan amal soleh Benci dengan kekufuran dan kemaksiatan Itu eh, syuur yang islami Perasaan yang islami Tapi coba hari ini Di tengah-tengah kaum muslimin Betapa banyak yang perasaannya sudah Kayak orang kafir Ridho dengan maksiat kebalikan, Ridho dengan kekufuran Benci dengan ketaatan Benci dengan ketaatan Bahkan sebagian yang mencontohkannya adalah oknum ulama Atas nama toleransi para jamaah Ikut imlekan bareng Ikut natalan bareng Itu artinya apa? Ridho dengan kekufuran Giliran natal dijagain tapi benci dengan maksiat gerilan pengajian dibubarin, dibilang kafir kagak mau, masyair. Ini masalah ini. Nah orang-orang kayak begini selagi umat Islam kayak begini, mohon maaf para jamaah sekalian, ya. nggak bisa diajak maju. Makanya fakta ini harus diketahui dulu. Karena yang seperti ini dulu dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> Begitu para jamaah sekalian. Nomor dua, amwaqul bilad. Adapun bermula fakta negeri-negeri al-Islamiat yang bangsa Islam. <coughs> Maksudnya negeri yang dihuni oleh mayoritas kaum muslimin Wa minha dan itu setengah dari al-biladul islamiyah Al-alambiyah itu bermula negeri-negeri Arab Itu fa'inahah maka sesungguhnya si Al-biladul islamiyah itu tahkumu berhukum Apa al-biladul islamiyah? Jami'uha yaitu semuanya al-biladul islamiyah Walil asafi dan disesalkan Atau ironis Berhukum bi'an di matil kufri dengan hukum dengan peraturan-peraturan kufur Wa ahkamihi dan hukum-hukum al-kufri Ada ba'di ahkamil islam selain sebagian hukum-hukum islam Ka ahkamizawaji seperti hukum-hukum pernikahan Wa talaki dan talak Wa nafakwati dan nafkah wal mirasi dan warisan wal al-ubuati dan, <coughs> dan hubungan kebapaan wal al-bunuah dan hubungan keanakan Walati dan perkara yang Afradu menghususkan siapa uh, Albiladul Islamiyah Lahab sebentar <coughs> mm -hmm. Afradu yang menghususkan Memisahkan, menyendirikan Siapa uh, Albiladul Islamiyah Lahab bagi alati Mahakimah akan pengadilan-pengadilan uh, Khosatan yang khusus atlaku yang pada menyebut Siapa si albiladul islamiyah alaiha atas mahaqim khosoh Isma mahaqimah akan nama pengadilan-pengadilan syariatin yang bangsa syari'an Wa adabadi ahakamin dan selain sebagian hukum-hukum syari'atin yang bangsa syari'at ukhrul yang lainnya untuk baku diterapkan apa si Bakdi ahkamin syariah, Filma hakimi di dalam pengadilan-pengadilan Fi bakdi bul danil muslimina Di sebagian negeri-negeri kaum muslimin Kas Saudi seperti di Saudi Wa Irani dan Iran Fakta yang kedua Betapa fakta ini tidak ideal Fakta yang rusak Harus disadari kerusakannya sehingga kita tergerak untuk berubah. Apa itu fakta negeri-negeri kaum muslimin, termasuk di jazirah Arab, Saudi dan yang lainnya, di timur tengah. Ini fakta, hari ini semuanya tanpa kecuali menerapkan matil undang kufri undang-undang kufur wa'ah kami dan hukum-hukum kufur. Terutama Saudi, ya, dengan Pangeran Muhammadnya yang semakin liberal, yang semakin ya liberal kafah. Ya. Ya. <tuh> Insya Allah, ya, ini fakta. Di Indonesia pun begitu, mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi Andi Matil Kufri. Wah, gamil kufri undang-undangnya undang-undang kufur, bahkan masih KUHP yang dipakai, yang mana Belanda sendiri pun sudah nggak pakai itu. Coba siapa Belanda itu? Kristen, penjajah, diusir fisiknya. Eh, hukumnya sampai sekarang dikekepin. Betapa bodohnya bangsa ini bersamaan dengan itu ada Quran di depan mata ada hadis di depan mata ditolak sama dia dengan alasan apa ini bukan negara Islam. lebih suka menggunakan hukum kufur padahal konsekuensinya nanti punya status negara yang kayak begini tuh. ada namanya bukan nggak ada negara yang bukan-bukan tuh ya agama bukan kafir juga bukan nggak ada Gitu. InsyaAllah Selain daripada ada hukum-hukum Islam yang masih diterapkan di beberapa negeri ya Kalau di akhirnya disebut seperti di Saudi dan Iran Ini di, di saat buku ini ditulis ya Saudi masih agak mending Tapi sekarang udah beda, beda lagi Hukum-hukum tentang apa? Tentang pernikahannya di Indonesia juga Kalau nikah media komodir Kata orang-orang mah ada duitnya katanya gitu. Talak ya tentang nafkah, uh, uh, terus warisan, uh, tentang status uh, ayah, status anak, tuh masih ada tuh pengadilan-pengadilan masih pakai hukum Islam di bawah masih ada. tapi kan yang ada ini ber berapa persen dari uh, 100% hukum Islam, begitu. Kemudian juga uh, hukum-hukum yang oleh mereka dikhususkan tuh sampai disebutkan ini pengadilan syariat gitu. Kalau di Indonesia mungkin ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama ya. Masih ada memang syariat Islam diterapkan di situ. Adanya masih diurus sama negara. Cuma jumlahnya berapa persen? Dikit banget. Kemudian juga uh, selain sebagian hukum-hukum syariat yang lainnya ya, masih diterapkan. Di banyak pengadilan di sebagian negeri kaum muslimin seperti di Saudi dan Iran misalnya masih ada, Indonesia juga ada. Tapi ala kulihal berapa yang diterapkan berapa persen, berapa yang dibuang ini masalahnya. <tuh> Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ke kita, Wah Bainahum Bima Anzanallah, Walla Tatta Ahwa Al yattabi'una ahwahum terus uh, kata Allah wahdarhum ay yaftinuka an ba'dima anzalallahu ilaik jadi diantara <coughs> peringatan dari Allah kepada umat Islam itu gini setelah ada perintah di atasnya fahkum bainahum bima anzalallahu wahdarhum waspadalah wahai nabi Muhammad kepada mereka ay yaftinuka kalau-kalau mereka membuat fitnah membuat rekayasa membuat upaya-upaya makar an ba'dima allah memalingkan kamu dari sebagian kecil saja apa yang telah Allah turunkan kepada engkau sebagian kecil saja, ba'din bahasanya itu bukan nisfun, kalau nisfun itu 50-50 kalau ba'din itu hilang satu persen saja pun sudah batin kata Allah waspadai itu Masya Allah, ayatnya sih dibaca ya, tapi nggak sampai ke hati. Masya Allah, ngeri banget. Al-Qur'an ini di Indonesia dibaca, mah dibaca ya, terayat buat dia, gitu buat kita. Ngeri banget, ya, di dalam Kitabul Ilmi. Ya, Imam Al-Ghazali itu mencantumkan hadis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 dituduhnya ancaman karena kita itu mau menyelamatkan mau menyelamatkan dan pertama kali yang diselamatkannya adalah akidah. karena di ayat lain Allah juga mengingatkan alam taro ilal ladhina annahum amanu bima unzila, wa unzila min tidakkah engkau memperhatikan wahai Rasulullah bagaimana mereka merasa merasa loh Beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab sebelum Al-Quran. Disebutnya iman za'am. Yaz'umun. Bukan iman tahkik. Yuridu na'ayyataha kamu ilal-tobud. Oqad umiru ayyakfurubih. Orang-orang yang imannya kepada Al-Quran za'am, perasaan. Bukan iman tahkik adalah. Mereka yang ketika ada masalah. Masalah. Condongnya ke togut. Nah, jadi mereka sudah membuat definisi. Siapa yang ngomong togut dia radikal. Maka yang ketakutan disebut radikal. Akhirnya diganti sogut. Disawasin, dikecapin. Ya. dun ayatah Padahal wakad umiru ayat Jadi padahal mereka sudah diperintah oleh Allah Ta'ala Terhadap kufur itu harus taugut. Fama yakfur bi tuh Gitu kan Jadi Iman yang zam za Ketika mengaku sebagai muslim Dikasih al-Quran Tapi dia malah menolak Quran Condongnya ke hukum yang lain Ngeri Ngeri banget Baik, ada lagi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini ini penting nih untuk diketahui oleh para alim, para ulama, para ustaz, para kiai. Kalau di pesantren itu terkenal banget kalau kita ngaji kitab dalim, salah satu yang ditakuti adalah ilmu tidak manfaat. Ilmu tidak manfaat. Apa ilmu tidak manfaat itu? Dalam hadis Nabi bersabda marartu lailatan usriyabi Biakwamin tuh rodu syafahum bi min minar. Gitu. Suatu saat ketika aku dimiarajikan oleh Allah, aku diperlihatkan penghuni neraka. Satu kaum yang lidahnya dipotong-potong dengan gunting dari neraka, potong nyambung lagi, potong nyambung lagi. Terus fakul tuh manha jibril siapa mereka wahai jibril? Faqala Hum khutbah ummatik mereka adalah para ulama dari umatmu nabi. mereka itu baca Quran tapi nggak ngamalin Quran ngajarnya syariat tapi tidak mengamalkan syariat tidak ada Kerinduan mengganti hukum jahiliyah diganti hukum Islam nggak ada ngajar aja tugasnya itu disebut ilmu yang tidak manfaat <tuh> Jadi ilmu yang tidak manfaat itu bukan berarti nanti lepas pesantren terus nggak punya santri Bukan Bisa jadi dia banyak santrinya Tapi sebatas bisa ngajarin Tapi nggak bisa meraktekin Oleh karenanya maka di pengajian ini kita harus tahu Kenapa sampai hari ini, ini Islam hanya diajarin doang Sebatas teori pengajaran dipraktekkan tidak bisa, maka nanti di sini ada jawabannya. Karena Islam itu isinya hukum dan bicara tentang hukum mesti harus ada institusi pelaksana hukum. Hukum tidak mungkin jalan hanya diserahkan kepada kesadaran individu-individu itu nggak mungkin, harus ada institusi. Nah institusi yang dimaksud di sini sebagaimana kapitalis punya hukum bisa jalan karena ada negara. Ideologi komunis itu isinya adalah hukum peraturan hidup bisa jalan karena ada negaranya. Giliran Islam isinya adalah hukum, tapi disuruh cerai, talak tiga, talak bain dengan negara nggak bisa. Oleh karenanya maka agenda umat Islam terbesar itu adalah bagaimana merujukkan kembali antara apa namanya? agama dengan kekuasaan, kekuasaan dengan agama. Insyaallah uh, bulan depan kita lanjut nomor 3 nih. Ya, Mudah-mudahan ada umur ya pak ya. Jangan khawatir para jamaah ketika kita ngomong tentang pengajian seperti ini, ini kan jarang banget nih ngaji kayak begini tuh jarang banget. Harus apa namanya percaya diri. Jadi. Harus berani melawan framing fitnah yang terus-menerus digaungkan siang malam oleh media-media dia mereka punya melalui mulutnya orang-orang munafik, ya, medianya punya orang kafir Tapi yang nyocot tuh kaum munafikun, ya, ya bener serius ini. Jadilah akhirnya ngaji kayak begini ini dianggap ancaman. Kita harus bisa jawab. Demi Allah yuk adu dalil, adu fakta, adu bukti Bahwa demi Allah hanya dengan syariat Islam Indonesia ini bisa diselamatkan Tidak dengan syariat Islam Indonesia ini semakin hancur Ketika Islam menarap, Indonesia menerapkan syariat Islam yang sempurna Tentu dengan institusinya khilafah Itu timur-timur balik lagi pak, diambil lagi Lepas bukan karena hilafah, itu karena demokrasi itu. Kalau dibiarkan, Aceh nanti lepas, Irian lepas. Mula-mula pemekaran, provinsi, nanti habis. Jadi alih-alih membela negara dengan dikatakan harga mati, harga mati, akhirnya mati harga. Udah, nggak ada yang jagain. Hanya Islam yang bisa jaga keutuhan negara, baik secara batas ataupun kandungan kekayaan buminya Di luar Islam nggak bisa. Apa kurang cukup bukti hari ini? Betapa hancurnya sistem sekarang. Dulu Belanda datang ke Indonesia, Pak, susah payah dia ngerayap-ngerayap sampai harus kirimin tentara, bikin pemerintahan kolonial, segala macam susah itu modalnya tinggi lah. Sekarang mah diundang penjajah tuh lewat undang-undang itu. Ayo, kadar gitu ayo mampir ya, mampir. Kata ayah Gunung Emas, silakan ya, minyak nih ayat gas nih sini, sini sini sayang sini penjajah tuh disayang sayang. Yang namanya oligar, oligarki. Dah segitu dulu para jamaah. insyaallah nanti dilanjut uh, minggu pertama ini benar enggak usah lagus minggu pertama ya. Jadi minggu pertama uh, malam selasa minggu pertama ingat ingat para jamaah. Ya. Baik harapan saya justru pengajian ini banyak dihadir oleh para kiai para ustadz. Ya. Supaya kita diskusi atau saya juga enggak enggak apa namanya? Enggak ngecap ya. Saya ada kitabnya nanti kita juga belajar bareng, mutolaah bareng dibacakan juga hobarnya gitu. Baik, saya serahkan ke siapa nih? Baik, Abah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.